Tentu bicara bilang angka di dilimbang Timbul tepung jangan terang di dalam sumbang Yang tercipta bersama masa rali di ambang Anggara di Wuhan bergadar Takkan kamu jelas tinggal jadi memori Sama ada dalam mimpi atau realiti Anjakan paradigma yang sama dipengaruhi Ia berlegu kisah terbalik bersama di hati Masa lari saran dalam lubu semakin samsara Saka saya dalam hati mereka di Pasifik, Atik, Antarcik, Juga, Antarktika Tetap takkan dapat lenyapkan segala silamnya Nahu berhentangkan butang nawaitu palsu Retroduksi menembusi ruang masa dan waktu Adakah percaya retasi panggah kawat bedu Seringkali dihukum, dihantui bayar sendiri Takdir yang berlaku ini Agak menjadi kisah silam Walau aku tak ingin Tetap perlu aku selam Ini jalan yang ku pilih aku masih ada cara berbeza Tak perlu kau ajak cara Lihat ini kepunya punya cara Diukur warna pembaris dan jakah lukis Adakah masih tebal ataupun sudah tipis Atau juga ceron-ceron tandus pun terakhir Tukar algoritma hidup supaya tidak tangkis Sindarin dari tatap kedua belah mata Dulu suram kini hampir kembali gembira Mungkin kerana pikiran Nemo dan Nego Salah nombor satu bila tiadanya risiko Aklimasi dalam situasi menjadi lipu Bayu sayu kuyu habis-habis telah disapu Sejenak berfikir akan habis di batas teru Barangkali dia menuju ke cahaya menyeru Tidak pernah lusut untuk diceritakan Selamanya alegori menjadi ingatan padanya betua yang membuka lembaran Bila mana kita bakal ditimpa sarampulan Tadi yang berlaku ini Agar menjadi kisah silam Walau aku cair Selang. Ini jalan yang ku pilih uh -huh. Masih uh -huh. ada cara berbeza Tak perlu kau ada cara uh -huh. Lihat ini ku punya cara Siaini masih yang masih hantu wijas saat ini Retasi titik yang tak ada sambil sinkronisasi Baik buruk hitam putih hanya luaran diri Jurang penuhi seribu satu kisah misteri Suatu kalah anda kata mereka punca derita Berkala juga calitan tipu oleh berita Cuba berubah namun dihasut media masa Buat dapat teruskan lebih baik begini saja sepucuk surat hadiah dari hitamnya lohong Pesannya agar kamu tidak berkata bohong Agar hidup selalu tidak dipandang serong Bukan lepas silarikan dari selok belakang lorong Isolasi, konsentrasi, inflamasi juga solusi deklarasi diberi dari berbagai definisi antara diteliti dari berbagai fungsi dan juga interaksi bersama implikasi takdir yang berlaku ini baga menjadi ini. kisah silam walau aku ini uh, uh, perlu aku salah. Aku masih ada cara berbeza Tak perlu kau ajak cara Lihat ini ku punya cara